yaitu dari channel Tazkira Ustadz. berapa jenis binatang yang Allah cerita dalam Al Quran Ustaz Auni Muhammad Nah kalau kita bercakap ya kan banyak sekali binatang yang ada di muka bumi ini dari yang terkecil sampai yang besar ya kan seperti gajah ada juga dinosaurus nggak ngerti ya kan Nah tapi di sini guys ya kalau kita mengatakan di dalam Al Quran itu tidak semua binatang disebutkan, ya, dari banyaknya binatang yang ada di muka bumi ini. Nah, ini akan disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad. Mari kita dengarkan bersama, simak bersama kajian bersama Ustadz Auni Muhammad ini, guys. Kalau boleh dikatakan kuliah lah, kuliah singkat daripada Ustadz Auni Muhammad. Sebab ini durasi dia hanya 8-9 menit lah, macam tuh. Jom kita tengok videonya bersama. Let's go! Jangan lupa, guys, like, share, komen, subscribe tak sekiranya Ustaz ya. Okay. Satu lagi contoh perangai macam ni ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan pun salah seorang daripada bapa mertua Nabi. Macam Huya'i tadi. Abu Sufyan dulu pun orang yang kuat lawan Nabi. Nama dia lebih kurang satu level dengan Abu Lahab dengan Abu Jahal. Abu Lahab dengan Abu Jahal. Abu Jahal. Muawiyah bin Abi Sufyan ni, anak dia kahwin dengan Nabi. Okay. Ha, isteri Nabi, anak Abu Sufyan, siapa? Ah, siapa? Romlah. Romlah binti Abi Sufyan. Ha, itulah isteri Rasulullah. Romlah ni jarang. Kitab nak tulis nama Romlah, biasa dia guna nama gelaran. Ummu Habibah. Isteri Rasulullah yang nama Ummu Habibah tu Ramlah binti Abi Sufyan Jadi dia ni Dia tahu Nabi bawa kebenaran Nabi bawa benda betul Tapi dia menolak dakwah Da'wah Muhammad kerana apa? Kalau dia terima, dia akan hilang pangkat Dia akan hilang kedudukan Dia akan hilang jawatan Sebab dia dia orang besar, orang bangsawan Pemuka-pemuka kafir musyrikin Mekah Ikut Nabi Muhammad bermaksud hilang benda-benda tadi. Jadi, kalau ikut Muhammad, dia akan rugi jawatan dia. Dia akan rugi pangkat dia. Dia akan rugi kekayaan dia. Dia akan rugi nama dia. Walaupun dia tahu ikut Nabi Muhammad tu betul ke salah? Betul. betul. Dan dia pun yakin dan percaya ikut Nabi Muhammad tu adalah perkara yang betul. Tak ada orang yang rugi dia ikut kebenaran. Pernah Pernah jumpa dak orang tu rugi sebab dia ikut benda betul. Kita jumpa satu orang tu duduk pegang kepala. Awak pak cik ni teruk sangat. Allah, pening kepalanya pak cik. Stresslah pak cik. Tensionlah pak cik. Pasal apa pak cik jadi lagu ni? Pak cik ja jadi lagu ni sebab pak cik ikut benda yang betul. Ada pernah orang habaq lagu tu? Kita jadi pening, kita jadi stress sebab ikut benda betul tak ada. Kalau ikut benda salah, ya. Dia pun tahu ikut benda betul tu baik ikut benda betul bagus ikut Rasulullah tu bagus tapi kalau ikut Rasulullah dia akan hilang benda dan yang terakhir ini audionya putus-putus putus, dia ya. tolak kebenaran kerana takabur dan kesombongan dia macam saya cerita tadi lah lebih kurang dia berasa lagi ha, alim dia berasa lagi mengetahui, lagi terpelajar lagi cerdas, lagi bijaksana daripada kebenaran yang dibawa datang pada dia baik <tuh> oh. <tuh> fama lahum anit tazkirati mu'ridin mengapakah orang-orang kafir itu, itu lari daripada peringatan Allah kerana merah kebenaran jadi ayat yang kedua Ka'annahum humurum mustangfirah ha, Kita sebut tadi Keadaan gaya mereka mirip atau persis Seperti humur Iaitu kaldai mustangfirah Yang dalam keadaan terkejut Di sini Allah menggunakan Kiasan Ataupun analogi kata manusia yang kafir daripada peringatan Allah tadi seperti seekor kaldai kalda. Baik. bila berbicara tentang binatang ni tuan-tuan tahu tak berapa jenis binatang yang Allah cerita dalam Quran yang Allah sebut dalam Quran ada berapa? ada berapa agak-agak? ulama'-ulama' menghimpunkan ada 21 jenis binatang Allah sebut dan rakamkan dalam al-Quran. 21 jenis binatang. Antaranya nama-nama ni Allah letak pada kepala ataupun nama surah. Contoh, ada surah nama Ah, macam Al-Baqarah, lembu betina, lembu. Ada An-Nahl, lebah. Ada An-Naml, semut, bahkan dalam surah semut tu banyak cerita pasal apa? surah semut banyak cerita pasal Nabi Sulaiman, bila sebut Nabi Sulaiman pasti ada cerita burung hud-hud cerita burung hud-hud ada surah Al-Ankabut labah-labah, ada surah Al-Fil tentera bergajah kemudian, itu ha, hak kepala surah lah, kemudian Allah cerita macam ni Allah sebut Himar kaldai. Allah juga cerita pasal kuda. Allah juga cerita pasal barol. Allah juga cerita pasal anjing. Allah juga cerita pasal babi. Allah juga cerita pasal unta. Allah juga cerita pasal serigala. Allah juga cerita binatang hak kecil-kecil. Ada nyamuk. Ada. Dan ada juga binatang-binatang yang Allah cerita ni dalam bentuk huan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa dulu. Antaranya Allah sebut belalang, Allah sebut kata, Allah sebut kutu tu kan. Jadi, <coughs> himpun semua-semua tu ada lebih kurang 21 jenis binatang. Dan salah satunya dalam ayat ni Allah sebut tentang kaldai. Walau bagaimanapun, ulama-ulama mengatakan, ayat ini bukanlah satu-satunya tempat Allah berbicara mengenai kaldai. Binatang keldai itu satu je tapi tempat orang keldai ni bukan ayat ni saja banyak lagi ayat lain dalam Quran Allah bicara tentang keldai. Contoh dalam ayat lain buka Al-Baqarah 259. Dalam Al-Baqarah 259 Allah menyebutkan wanzur ila himarika ja'alaka ayatan linnas. Lihatlah kepada himar kamu, keldai kamu. Yang sekarang cuma tinggal tulang belulang saja. Walina je alaka dan kami menjadikan kamu ayatan linnah sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Ayat Baqarah 259 ni cerita pasal siapa ni? Tengok dekat kamu. Dah tinggal tulang dah. Agak-agak cerita Nabi apa ni? Haa cerita seorang Nabi yang menaiki kalday dia melalui satu kawasan yang dimusnahkan oleh Allah lalu dia terfikir bagaimanakah Allah nak membangunkan nak menghidupkan balik tempat yang sudah dirosakkan ini jadi cerita dia Allah tidurkan dia berapa tahun? berapa tahun? seratus tahun seratus tahun bila dia sedap 100 tahun dia Kaldai dia pun 100 tahun Apa jadi pada kaldai 100 tahun Tinggal Tinggal tulang dah Kemudian Allah hidupkan balik kaldai itu Untuk memberikan keyakinan kepada dia Bahawa Allah berkuasa untuk melakukan hal yang sama Di akhirat kelak Merujuk hari kiamat Mematikan Menghidupkan Itu cerita Nabi apa tu? Cerita Nabi apa? Nabi Allah U oh, Uzair. Boleh dengar? Uzair. Uzair. dalam kan kita Injil, kita Bible dia sebut Ezak jumpa Nabi Ezra tu adalah Nabi Uzair. Dia dianggap Tuhan oleh golongan Yahudi sebagaimana golongan Nasrani menganggap Nabi Allah Isa tu anak Tuhan. Golongan Nasrani Nabi Isa anak Tuhan, Yahudi Nabi inilah. Nabi Uzair ni anak Tuhan. Allah. Okey dia sebut apa? Himar juga kan? Maksudnya kelda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah selesai guys videonya dan itulah tadi kajian ataupun kuliah singkat daripada Ustaz Auni Muhammad. Semoga Ustaz Auni Muhammad ini senantiasa diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga buat teman-teman semua yang dekat sana boleh berjumpa dengan Ustaz Ani Muhammad hadir daripada kuliah daripada Ustaz Ani Muhammad. Sebab apa? Banyak sangat istilahnya ilmu-ilmu yang kita dapat ketika kita duduk bersama ataupun kuliah bersama dengan Ustaz Ani Muhammad ni. Masya Allah macam saya dekat sini pun saya boleh belajar dengan Ustaz Ani Muhammad dan banyak juga istilahnya ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Nah, untuk hari ini kita dah dapatkan ilmu tentang berapa banyak binatang yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Tapi kalau kita belajar dengan ilmu macam apa ya, guys ya, mengenal hewan-hewan macam itulah. Nah, itu memang banyak sangat hewan-hewan di muka bumi ini, di dunia ini ya, guys ya. Tapi ada nama-nama hewan tu yang disebutkan di dalam Al-Quran Jadi juga nama-nama surat eh kan? Ada 21 Itu himpunan daripada ulama-ulama sebutkan juga oleh Ustaz Awni Muhammad Masya Allah Ilmu baru bagi kita Bahawasannya ada 21 nama hewan Nah kawan-kawan nanti boleh boleh cari apa saja eh kan? ha, 21 hewan tu nama dia apa saja yang biasa kita kenal adalah lebah, lepas tu ada semua, ada gajah, ada sapi ya kan. Lepas tu ada juga khimar dan lain sebagainya, nyamuk belalang ya kan, kutu dan lain sebagainya. Allahu akbar. Okey guys, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan bagi kita semua, semoga juga menambah istilahnya keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lebih semangat lagi dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang bagi kita. Jadi, intinya adalah kalau kita, istilahnya, hidup di dunia ini saling menghargai. Ya kan? Irahamu, mamfil ardhi, yarahamkum, sama. Jadi, muliakan yang ada di bumi, maka engkau akan dimuliakan oleh penduduk langit. Allahu akbar! Berbuat baik ya kan? Berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada binatang-binatang yang istilahnya bukan binatang buas ya tapi binatang-binatang macam semut jangan sampai kita apa nama ya membunuh semut tu tadi ya kan kalau isu tak sengaja okeylah ya kan? tapi kalau sengaja untuk menghancurkan nah kalau saya biasa kalau ada semut tu saya ketok-ketok macam ni dak dak dak dia akan pergi dengan sendirinya macam itulah sebab tu makhluk Allah Subhanahu wa ya kan Capo yang nak mati tak nak kan? Ah macam kita pun, ah macam tu lah. Jadi intinya adalah kalau kita istilahnya berbuat baik kepada Uh, semua kepada istilahnya binatang-binatang yang ada di sekitar kita nih, yang bukan beracun lah. Yang istilahnya tidak membahayakan kita, maka kita kena sayangi macam tuh, guys. Ya, oke, terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Saya, pemain untuk diri, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman semua yang mau request, langsung saja DM di Instagram di @mujib, ya, guys. Ya, jangan lupa di-follow juga, ya, guys, karena followernya dikit banget. Oke, sampai. Jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my stopping this Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange